Yo, apa-apa, apa-apa, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gua ya, kawan-kawan semuanya ya, dan pada hari ini gua bakal mainin game The Long Dark Episode 3 ya, oke, okay, ini kita udah berada di uh, gamenya ini ya, langsung uh, disuruh nyeting brightnessnya ya, oke, okay, ini gua uh, dapat game ini atas uh, keinginan gua sendiri, soalnya gua kan uh, ada series GTA V zombie gitu kan, dan gua mencari Uh, game zombie lainnya gitu loh Biar ada series lainnya gitu loh ya kawan-kawan Dan gua ketik di google gitu kan Game zombie dan ini dia Ada salah satunya uh, saran dari google gitu kan Adalah ini gamenya The Long Dark Episode 3 Berarti ini ada episode 1-2 nya ya The Long Dark ini maksudnya berarti malam yang panjang gitu ya kan Oke okay. Redupnya jangan kayak gitu juga ya Ini keterangan <laughs> Ya 100% udah pas kali ya Oke okay, langsung saja confirm Oke, okay, ini dia Wintermute uh, Survival. Padahal di sini nggak ada sama sekali kayak zombie-zombinya kayak gitu ya. Cuman ini kayaknya bertahan hidup gitu ya, kawan-kawan. Oke okay, ya, langsung saja the non-narrative survival experience. Where's the the non-narrative? Tidak ada naratifnya ya. Explorasi. Oke, okay. survival experience. Ah, apa, apa, Experience where day to day survival is only objective, and that is the only ending. Play you own story. Mungkin yang survival mode aja deh, ya. Kita pilih ya. Oke, okay, langsung news. Dan ini apa nih? Kita pilihannya ya: equal part hunter and hunted you struggle to survive will essential lead auto mastering element. Banyak banget pilihannya, ya. Yaudah deh, kita yang disaranin aja, ya. Disaranin kapaknya tuh ini nih. Yaudah, ini ya lah. Oke, okay, langsung berarti Mystery Lake Apa nih tempatnya berarti ya? Choose your region Regionnya yang mana ya? Kebuka semuanya nih ya? Nggak kayak ngebuka-ngebuka gitu Waduh, gelap banget ini loh Gelap banget asli Kita pilih yang mana ya guys? Uh, Oke, okay, kita cari lagi Kita lihat-lihat dulu Ini, nggak ada rumahnya sama sekali tadi Ini, waduh Oke, okay, air terjun Oke, okay. kayaknya ini deh Kayaknya ini deh. Ada air terjun gitu kayak mantep gitu loh ya. Oke kita pilih mail saja. Oke namanya adalah seperti biasa Kiman gitu kan. Accept. Oke ini dia. <laughs> Oke kita bakal mainkan ini ya. Semoga kita bisa survive ya. How long can you survive? Eh ternyata saya salah memilih mode survival mode sangat sulit bro. Ini gua pada saat survival mode ya. Juga di sini Berada di alam liar gitu, otomatis ya. Liar juga gitu loh, hewan-hewannya juga pada liar. Oke, kita lari dulu. Oh, itu oh, tu tu tu dia R tu mulai bingung, Bu. Oke, okay. gila, langsung disesatin kayak gini ya. Memang survival, aduh, survival langsung salah banget, gue ya, milih survival ya, mulai menyerah, Bu. Oh, Oke, okay. salah milih survival ya, kita coba. Uh, winter mute dulu ya, oke. Okay, jadi di sini kita setidaknya diajarin dulu, gitu kan? Jadi nggak ngerti gitu ya, kawan-kawan. Green survival apa ini? Oke, okay, yang di awal aja deh. Biasanya lebih gampang gitu kan? Story-nya story satu, oke. Okay, Nama story, story satu saja ya. Kita uas aja. survival tadi terlalu sulit ya? Oke, okay, jadi kita ganti aja daripada kesulitan. Oke, okay, ada intronya, ada sebuah kapak di sini gitu kan? Oh, oke, okay. kita diberi rumah gitu kan. Diberi rumah, nih, berarti, nih. Oke, ini siapa, nih? Karakter kita, kan, langsung, gitu, kan? Gak tahu nih. Wow, berburu, berburu rusa untuk makan. Nah, ini, nih. Ini, gue, dari awal, memang harus pilih ini, ternyata, ya. Gue kira survival langsung, ya. Ternyata, kita... Salah. Sulit. Kita, tadi, masih belum punya kapak, masih belum punya apapun, gitu, ya, guys. Jadi, ya, sulit banget, lah. Oke, ini dia, ya. Karakter kita ya, ternyata sendirian hidup di sini, tuh kan? Kayak ini lebih seram daripada zombie, boy. Soalnya kita melawan dingin, dingin gimana ngelawan dingin, cuman hangat kehangatan yang bisa melawannya gitu kan? Ya, itu rumah kita harus punya rumah, kita harus cari makan, walaupun di luar dingin gitu kan. Jadi ya, seperti itulah, ini lebih kejam daripada zombie, coy. Lebih kejam ya, nggak bisa di skip kayak ini, boy. The long dark, nah ini nih baru bener ya milih ini gua tadi salah pilihan <laughs> oke okay. jadi kita sudah masuk ke gamenya nih ya, bagus banget tadi auroranya by the way ya, bagus banget ini memang ya di uh, wilayah dingin-dingin ini ada auroranya gitu ya, aurora itu terbentuk seperti apa ya kawan-kawan gak tau juga gue ya, soalnya itu ada kayaknya di tempat dingin-dingin doang kayak gitu ya, oke okay. ada suara batuk di sini, semoga kita tidak dalam keadaan sakit di sini ya langsung diberi oke okay. sangat indah sekali di sini pemandangan langit gitu kan pemandangan langit bintangnya Bintang. banyak banget cerah banget oke okay. dan kita bangun di daerah tempat oh my god tangan woi ah, aduh aduh bos sakit sekali tangan tangan Tertancap pisau atau tulang atau apa nggak tahu ya kebakaran ini ya aduh Aduh, gimana nih? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? gimana, gimana. Oke, okay. 20 jam sebelumnya. 20 jam sebelumnya apa yang ter eh 20 jam, 12 jam ya? Oke. Okay. Kita ada di kartu Joker. Kartu Joker. Buat apa kartu Joker, Bay? bisa jalan by the way. Eh, bisa ya ternyata. Oke okay. Get a fire going the pipes up again. Kita ada di mana nih? Chapter 1 Memories. Ntar gue terangin dulu layar gua soalnya ini gelap banget ini boy. Oke, okay, tadi disuruh Pak J. Ya. Oke, okay, Memories. Hang around the Jackrabbit transport hangar waiting for some. Something to happen Oke, okay, berarti kita disuruh nunggu aja apa yang terjadi ya Kayaknya nggak bisa kemana-mana kita nih ya Klik apa? Klik kiri, klik kanan Oke, okay, take it Ambil lah ya Ini kayaknya oke okay. Oke, okay, oke, okay, oke okay, Oke, okay. okay, kita belajar dari sebelumnya Setidaknya kita ngumpulin barang-barang Oke, okay, kita nyalain dulu dah Oke, okay, tinder Berarti kita perlu apa nih? Perlu kayu kah? Iya, kan kita udah ada koreknya. Nah, nih, nih, nih, nih, nih. boleh. Nih. Nah, nih, hidupin ya. Start, kita udah punya keduanya. Apa piwonya ada? Tender nih, apa maksudnya? Ada, ada apinya gitu, kah? Nggak tahu ya. Map, oke, okay. dapat map. Oke, okay. setirnya bisa membantu ya. Diambil atau enggak tadi ya? Oke, okay, semoga diambil ya. Dia cuman kayak gitu doang. Cooking pot oke. Kita ambil segala sesuatunya di sini. Siapa tahu nanti ini hancur di sini, ya. Bahaya banget nih, bos. Gak bisa dibaca, ya. Kertas, apakah kita bakal... Oh, can be used to Tinder, oke. Berarti, oh, itu pemercik apinya ya Iya, iya, iya, iya. Nah, jadi bisa kebakar gitu, kan? Dia, nah, setidaknya kita hangatin dulu ruangan sini. Soalnya kalian bisa dengar sendiri, ini sangat-sangat. Berangin Ya cuacanya jadi uh, dingin nih Ya berarti kita masih di tempat yang bersalju gitu ya guys Oke okay, ya oke okay. kita nyalain dulu Sip Oke okay. setidaknya kita sudah menghangatkan badan gitu kan Explore the hangar Oke okay. berarti kita harus explore Oke okay, 1% ya Sambil menunggu something happen Ini bisa diambil lagi kah? Oke okay, kita ambil lagi setidaknya Cooking. Cooking, cooking, cooking, cooking, pot tadi ke belum diambil, kita masak apa? Water aja nggak ada. Oke, okay, kita, oh ada tadi, gua sudah ambil ya. Oke, okay, select, oke, okay, letakin, kita cook water ya. Water, adakah gua punya water? Waduh, waternya unsafe, berarti oh my god. Oke, okay, airnya nggak aman ya? Coba 15 menit mungkin ya, di cook. Mungkin bakal aman, ya, guys. Oke, okay, semoga ya, ini bisa dibuka. Lemarinya nggak ada yang bisa dibuka. Open the door, ternyata kita bisa buka pintunya, dan kita ini lagi. Ini sepeda, foto apa nih? Hmm, foto tiga orang. A rare Mackenzie family photo, family photo. Can okay. dad. Ah, I dad, Mana ayahnya? Nggak tahu juga. Masak lagi nggak ada lagi potnya ya Oke jadi kita harus keluar kayaknya Oke ini dia Ruangan dia ternyata di sini Membuat sebuah kapal terbang Mungkin dia ingin Pergi dari sini ya Waduh kasihan banget ya guys Bagaimana gitu kan Gimana lagi Mungkin mereka hmm, parka mereka mereka mereka kaya kaya parkanya Bisakah Oh, bisa dibuka boy Ngelek kayak ini. Woi. Wah, ngelek ternyata. Oke, okay, backpack. Backpack. Backpack. Kira ada yang bisa kita lihat ya ternyata isinya. Here we are, old girl. Apa? Your best flights may be behind you, but you're still beautiful to me. Anyways. Iya, all I've got. I sure love to give you one last great adventure. Iya, bisa masuk enggak? Gak bisa kayaknya ya. Oke, tidak ada yang bisa kita ambil ya. Hmm, kita lihat-lihat di sini. Kayaknya iya nih bener nih. Kita ini memperbaiki sebuah pesawat. Nih, kayaknya, kayaknya pesawatnya sudah lumayan utuh di sini ya. Cuman kita nih mencari apa lagi gitu loh. Masih banyak ketidaktahuan ini di gua nih ya. Tangga? Apakah bisa naik? Nggak bisa ya. Ini loncat. By the way, klik apa ya? Soalnya klik spasi nggak bisa apa-apa, boy feels like 4 4 rancet lagi bikin sekali, Bung. Apakah kita bisa menengok keluar? Enggak bisa ya. Keluar pun nggak bisa nih, Mas ya. Kita explore-explore dulu. Cheap electric crap. Never works when you need it. Oke, okay, nggak ada gasnya nih. Ya. Yeah. Ini juga I nggak bisa, bisa ya. Frozen. Beku-beku-beku beku nggak bisa diapa-apain, oke? Jadi kita ya udahlah. Kita lihat di sini ada rak cat. Nah ini ada gas nih. Cuman itu apa ya lambangnya ya? Lambang apa guys? Kalian ngelihatnya lambangannya apa ya? Satu T. Apa maksudnya itu? Gak tau juga ya. Kenapa? apa? di sini WC, WC pun nggak bisa juga. Yang pasti soalnya ini nggak bisa dipakai. Boy airnya juga mampet gitu kan beku 4 derajat bayangin 4 derajat pulkaskelain nih dingin Oke di sini ada ruangan oke ruang tidur di sini ada buku-bukuan ya. Oke kita explore kita lihat tadi baru 22% loh kita nge explore. Apa nih perasaan udah semua ya. Gak ada yang bisa lagi ini kompresor gak ada juga kompresornya gede banget nggak biasanya di Tukang tampil nggak segeda itu bro. Kita masuk sini Oke okay. Udah mendidih ya Oke okay. Drink it Leave it. Take it Oke okay, Sedidihnya sudah kita ambil ya uh, Pick Oke okay, udah kita ambil wo Oke okay, nanti saja biarin saja oke okay. tuh di dekat api aja 6 derajat doang nggak ada panas-panasnya Boy soalnya di Indonesia saja derajatnya itu uh, sa paling 20 derajatnya 20-an gitu guys ini bayangin 6 derajat dingin kali dinginnya malam aja itu 20 derajat itu udah dingin gitu kan malam hujan gitu kan 20 derajat di sini nongkrak, bayangin ini apa lagi, boy? Gak tahu nih, apalagi yang kita harus di explore gitu kan? Nggak ada yang bisa diklik lagi nih, atau kok kita harus memperbaiki ini? Your child, tire, tire, ya, yeah. kita kecapean capaian katanya, kita harus istirahat. Oke, okay. tidaknya kita istirahat deh, kayaknya nih. Nah, oke, okay. kita resting dulu. Oke okay, dari pagi, eh kok dari siang ke malam malahan? Jadinya kita ini bangunnya malam. Wah, siapa, yang siapa yang menelpon? Ada jaringan masih di sini ya? Oh my god. Oke, okay, siapa yang menelpon? Jackrabbit Remote Transport, Mackenzie speaking. Well, Wow. Well, slow down, Morin. Hey, talking about? Oh, kenalan dia juga ya, Morin. Jangan kesini katanya. The the service... It's okay, Morin. I've got it from here. Kita harus uh. menjemput dia diakah? Hello, Will. What are you doing here? What are you doing? Kok ada tiba-tiba ada orang di sini? Yeah years. I haven't heard from you since. I know. I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well, what brings you... I mean, apa yang membuat kamu kemari gitu? Apa kamu sakit atau apa? No, ternyata di sini no, masih not banyak me, populasinya ya. I gitu. need to get to right. so Oke, okay, dokter ternyata dia yes, ya. I'm still a doctor. I thought that after, why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great Bear? There's nothing there anymore. Not since I then. know, but I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? McKenzie... Dia mau menyelamatin no. orang, jadi kita... Kan anternya pakai pesawat ini berarti ya. Iya, ya. kita bekerja sebagai transportasi remote. gitu ya. Someone Jadi kita ngantar pakai pesawat gitu yang orang gitu ya Someone kawan -kawan. I can trust. Wait. Questions. Astrid, are you in trouble? Are you going to help me or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look. The weather out there is bad bad when I mean, it's getting worse you walk in here out dear I could have been dead you could have been and then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you and some mystery metal case to some remote wilderness outpost all because you walked in here and asked me to yes Astrid. You can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie. You don't know anything. You don't think I feel it too? Are you going to take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it! I don't have time for this. Wait. The worse what will get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Akhirnya dia mau ya up tight. Padahal di luar sedang badai gitu kan Tapi dia masih mementingkan nyawa satu orang itu ya Cuman bahaya banget gitu katanya tadi Katanya laki-laki tadi gitu kan Bahaya banget untuk keluar karena ya memang itu badainya gede banget. Let's see. Let's orang lagi kita ya. No ya. Yeah. If we're too heavy, we'll burn through our fuel before we get extra cargo optional. Ini kan kargonya. Kargonya kan kosong tadi ya. Dot street gear. Enter the plane. Oke, okay, dia udah masuk ya. Kita masuk lewat mana? <laughs> eh, ini bawaan udah siap kah semuanya? Oke, okay, udah siap ya semuanya mungkin. Langsung saja kita mungkin langsung naik. Naik lewat mana, eh? Parka. Water. Energy bars. Ya, bawa, bawa, bawa, bawa semuanya dah Nih, nih, nih, gue Gue, ini uh... light. Oh, nah, ini tadi Astrid Her... Dia gak mau ditanya apapun gitu loh Tentang Astrid itu tadi Oke, okay, kita letakin dulu di dalam Di pesawatnya ya Semoga gak apa-apa ya 5 kilo, 5 kilo semua ya By the way Tas, gak bisa kah? Oke, ini mungkin ya salah nih. Nah, ini ini masukin nah, kan? betul dah betul kan? betul kan? Grab your parka. Oke, langsung kita ambil parka kita ya, kan? Untuk melindungi kita dari kedinginan. Oke, kita udah berada di atas. Uh. Semoga tidak terjadi apa-apa, Bung. Doakan saja di sini. Oke, masih aman saja ya. We're in what? Your ring. Our ring. Oh, yeah. I mean, uh, I just forgot to take it off. I wear mine, too. Why? Memories, I guess. I thought you wanted to forget. Not all of it. I should have looked for you. It's okay. I've kept busy. I've moved on. You sure? Because this all seems pretty familiar. You still working with that researcher, doctor? What's his name? No. No, I'm not working at the center anymore. Well, then where? I'm working on my own. Freelance, you could say. Freelance doctor, that sounds legit. I don't question your life choices, Mackenzie. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane and drinking in the daytime. Hey, we had a lot of good times in this plane. And it's under control. I know, Okay, I'm not here to fight, really. I think about him all the time, you know? Aku no, I I not... no. tahu well, Apa yang terjadi di sini, Bung? Oke. Okay. Aduh. Electrical ya, system looks fried. Shit. What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Well. Yeah, yeah. Oh my god. Apa yang akan terjadi? Oke, ternyata kita mengetahui beberapa hal lagi tadi ya. Ternyata mereka adalah sepacang pasangan gitu kan. Dan yang satu, yang ceweknya tadi menanyakan mana cincin kau katanya. Ini nggak ada, dia juga lupa ngeletakin ya. Mereka berarti memang udah retak ya hubungannya. Cuman mereka minta. Oh, Oke, okay. 12 jam sebelumnya ternyata itu ceritanya ya. Cerita awalnya ya. Dan dia mencari Astrid. Dan udah Oh iya gua tadi kan awalnya bingungan Apa nih yang terjadi nih? Kok ada kebakaran? Ternyata diceritain dulu awalnya ya Oh my god ke uh, okay duh Kita harus cari Aduh <tuh> Wow Bisa terlalu The grass oh, Oke okay. Kita jatuh Di suatu lembah Bung Use Verse 8 Oke okay, kita untuk oke. Ma... Oke okay. okay, kawan-kawan, ini kayaknya gua akhiri dulu videonya sampai sini bakal kita lanjutin lagi apa yang akan terjadi selanjutnya kita berada di lembah dan di hutan gara-gara si Astrid ini ya. astridnya pun nggak ada nih, kita gak bisa nemuin Astrid. Semoga kita episode selanjutnya bisa menemukan si Astrid. Oke okay, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini bakal kita lanjutin di episode selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kiman.